mengikat, janji setia, sehidup semati, untuk menjalani setiap suka duka, di dalam hidup ini. Sampai nirwana tak terlihat lagi, bisa kasih ini tetap ada.